Pak Jaro. Ya. ya, Pak Jarot saya beberapa kali udah lihat Pak Jarot ya di Balikpapan di khotbah di gereja di Balikpapan dan sekarang senang sekali ketemu di sini Pak. Ya, ketemu di olah nafas. Iya <laughs> Pak Jarot, terima kasih atas bimbingannya dari hari Sabtu kemarin ya Pak ya. Ya, oh, Sabtu udah ikut. Udah ikut Pak. Tapi Oke, apa saya, yang dirasakan? Uh, Ya itu, ini mau cerita nih Pak. Jadi, um, dua hari ini saya merasa beda ya badan saya gitu ya. Jadi saya uh, komit sama diri saya sendiri, saya mau olah nafas sehari dua kali gitu ya. Pagi, jam-jam sepuluh -jam gitu, dan malam sebelum tidur. Dan hari ini kebetulan saya ikut yang malam, jadi nanti tidurnya mudah-mudahan lebih enak ya Pak ya. Nah. Kolesterol saya, keluhan saya Pak ya, kolesterol saya ini kayaknya genetik Pak. Jadi um, terakhir saya ngecek itu 325 totalnya. Nah trigliserida dan HDL saya normal Pak. Berarti dia di LDL-nya yang nggak tahu menghasilkan hasil kolesterol total jadi 325. Usia saya 49 tahun. Nah di samping itu Pak saya ada vertigo oke gitu ya. nah vertigo. jadi karena vertigo ini saya udah nggak bisa tidur hadap kanan pak karena kalau hadap kanan langsung muter-muter gitu iya mau nyerut dunia kayak berputar oh, iya kayak gasing pak gitu ya dan keluhan lagi saya sering alergi bersin bersin pak alergi debu sama uh, apa udah dingin gitu ya nah jadi ini yang terkait kolesterol saya kan pola hidup saya boleh dibilang Menurut saya ya Pak, ya udah pola hidup sehat dan pola makan sehat gitu ya. Olahraga juga boleh dibilang sih, saya banyaklah olahraga sepeda, ngegym terus jogging Pak. Seminggu itu saya pasti ada olahraga tiga kali. Nah tapi kolesterolnya ini nggak unjung-unjung turun Pak, gitu kan. Harusnya kan kolesterol tuh kalau kita olahraga kuat kan harusnya turun ya Pak ya. Kan itu lemak dalam darah, logika saya gitu. gitu Aku jatuh kayak itu udah nggak makan yang berat-berat, Pak. Kayak coto Makassar Yang berminyak-minyak saya sudah... lah sudah lama itu, Pak. Saya nggak pernah makan. Itu. Nah. Jadi, yang olah nafas yang saya alami ini, Pak, ya. Saturasi saya kayaknya mentok di 98, Pak. Gitu hmm. ya. Nah, terus yang saya rasakan itu... Di hitungan ke 100, itu biasanya saya ada jeda sedikit, Pak. Karena... Kayak saya agak pusing gitu ya. Nah, tapi saya langsung lanjut lagi ikut. Terus di hitungan ke-175 itu, sini Pak, di belakang telinga sini ini kayak kayak kesemutan gitu ya. Sesi bahagia gitu dalam hati, wah ini ini vertigonya kayaknya sudah mau sembuh nih. Karena kan vertigo tuh gangguan di telinga ya Pak ya. Di telinga, kebetulan kanan ini. Nah, terus tadi ini saya alami kayak di sekitar sini itu, yes. kayak kedut-kedut gitu loh pak, ya. normal nggak itu? <laughs> ya, oke. Okay. Gitu pak. Okay. Uh, uh, itu, itu pertanyaan saya pak satu kolesterol yang uh, genetik itu apakah bisa diatasi dengan yang bapak kan ini sekarang kan uh, isunya kan uh, DNA ya pak ya. ya nah saya rasa kalau genetik itu kan berarti ada unsur DNA-nya itu. Yang gitu. pertanyaan kedua pH meter pak saya kan belum punya nih pH meter itu yang dijual di online saya cek itu kok untuk mengukur alkali tanah ya Pak hidup apa kah Pak? ya kalau untuk yang yang cair ya kalau yang mengukur cairan, kalau alkali tanah dia kayak dicobloskan ke tanah gitu ya, jadi yang untuk pH cairan, jadi intinya nggak hmm. ada lancipnya untuk dicoblosin ke tanah jadi untuk mengukur pH cairan ya, nyambutnya sih pH digital ya pH meter digital okay. ini seperti ini, ada yang kuning ah. ada yang merah, yang kuning itu biasanya satu desimal, jadi cuma 7,2. Kalau ini bisa 7,19. Yang oke. merah itu dua desimal. Saya sarankan Arang yang itu. merah ya. Yang sering angkanya nggak bisa berhenti, itu gerak aja terus. Oh, okay. apa fluktuatif. Itu. Karena dia nggak uh, tahu ya, emang beda harga. Tapi padahal bedanya sedikit, cuma sepuluh ribu bedanya. Oke. Oh, oke, saya jawab yeah, yeah. yang tadi berarti ya. Iya, yeah, oke okay, okay. Pak. Ya. Yang pertama oh, mengenai, nah itu justru menurut saya, Udah olahraga, udah makan sehat, kok kolesterol nggak turun-turun, butuh ilmu yang lebih. Kalau yang dengan diet ini sembuh, dengan ini sembuh, udah selesai. Makanya muncul yang namanya genomic diet. Diet khusus unik berdasarkan ilmu DNA yang memang baru selesai. Kira-kira itu ya, tutup buku 2013, lalu setelah itu aplikasinya menggila ke berbagai macam, termasuk rekayasa DNA untuk tujuan positif. Jadi misalnya, Bapaknya kanker, kakeknya kanker. Wah, dan ini juga dites dna -nya. Oh, yang anak-anak pertama aman. Yang kedua ini membawa DNA kecenderungan kanker gitu. Direkayasa, sembuh. Enggak, keluar sembuh, tidak akan kanker. Gitu. Tapi yang rekayasa ini belum sampai pada program yang dijual gitu ya, tapi ilmu yang dipelajari. Nah, yang sudah sampai pada paket yang bisa dijual atau dipelajari dan kita bisa tes DNA saya bisa juga di kayak Brodia di rumah sakit tapi Bapak Ibu nanti kalau mau tes yang ke saya yang jalur saya ini ya Bapak Ibu bandingin harganya aja yang pasti kemarin ada ada ada member juga saya sudah cek nih, di sana 10 juta, di Majelot berapa? 6,5. <laughs> Untuk paket yang sama. gitu ya. Ada yang juga cuma 3 juta, tergantung paket yang kemana. Nanti besok selasa dijelaskan lebih lengkap mengenai paket-paket tes DNA dibanding teman, teman kayak Singapura Pak bisa 20 30 juta emangnya juga bukan sesuatu hal yang murah ya bukan sesuatu hal yang murah Maka memang tentu tidak semua orang harus tes ya terutama yang memang punya penyakit aneh penyakitnya muncul dan pergi penyakitnya ke dokter bahkan dokter aja juga bingung sendiri nah ini kan butuh ilmu yang lebih nah ini mestinya nanti besok Selasa akan dijelaskan DNA bisa membantu nah kalau dari saya ya sebatas ilmu saya yang non DNA karena DNA sebenarnya bukan ya saya tahu tapi bukan nanti yang selasa kan lebih jelas ada dokter yang menjelaskan kalau dari saya nah ini paling enggak apa yang saya alami dengan istri dan mertua saya karena mertua saya istri saya ada ipar sekeluarga kolesterol semuanya ya punya pabrik mereka <laughs> saya sama istri ya makanya sama lah karena satu piring berdua eh, dan di luar kita cuma berdua anak dua di Singapura satu dulu di Melbourne pulang dari Melbourne ya itu sukanya Iya bekerja tapi work from home jadi ya laptop tapi di pinggir pantai di Bali pinggir pantai Raja Empat begitu jam lima selesai kerja diving dia jadi dia sukanya keluyuran kayak bapaknya jadi ya bapaknya nggak bisa marah kan gitu jadi tapi nah saya dan istri makannya sama gitu tapi istri kolesterol waduh 250 200 300 nah cukup menarik bahwa istri saya sembuh hanya dengan uh, berjemur jadi berjemur di atas jam 10 jam 10 itu 30 menit setiap hari itu itu turunnya gratis banget nah dicoba aja dulu nanti kalau sampai itu juga enggak enggak asal makannya udah bener ya kalau makannya belum bener ya dari makannya dia perlu ratus dibetulin kolesterol 200-250 kalau perbandingannya yang baik sama yang tidak baik itu yang baiknya cukup tinggi maka harus dikonsumsi yang baiknya lebih banyak apukat minyak ikan Omega 3, minyak saitun, ya mana yang ada aja kalau di Indonesia mungkin lebih gampang, virgin coconut oil, VCO, nanti kan perbandingannya membaik, lemak yang istilahnya ya harusnya bukan jahat dan tidak jahat ya, karena dua duanya dibutuhkan, Betul. tapi perbandingannya jadi lebih bagus, nah ditambah berjemur, jadi oh, berjemur berjemur ya. ini Pak, nanti saya coba, saya Omega itu Pak setiap hari, enggak pernah nah, putus nah, itu Pak. Sekarang begini, perlu dicoba, saya lagi kalau nanti pakai ilmu Gini, kalau mau nggak pakai coba-coba, ya DNA kan, dites ketahuan. Tapi kalau sebelum tes DNA, bisa dicoba dulu. Kalau pakai minyak ikan omega-3, perbandingannya nggak merubah, dan mati totalnya tetap tinggi, coba diganti bukan minyak ikan, tapi VCO, virgin coconut oil. Masuk Google aja, ketik beli virgin coconut oil. Itu kan coconut oil yang diproduksi tanpa pemanasan, hanya dengan press tekanan tinggi, tidak lewat pemanasan, jadi nggak rusak. Ya, ya, ya, ya. pakai tulis pakai VCO tapi sekali lagi ya orang itu beda-beda maka supaya kamu pasti kan tes DNA tapi sebelum tes butuh waktu butuh biaya kalau masih muda dan itu bukan berdampak bahaya kayak misalnya diet keto itu kan ekstrim ya besan saya masuk rumah sakit gara-gara nggak makan sayur nggak makan bumbu nah, hmm. tapi kalau misalnya mengganti sumber lemak dari minyak ikan coba sekarang ganti minyak zaitun. Hmm. ya Ya ya ya. Tapi ya, kalau ya. begitu dicoba begitu dites, eh, berjemur gitu ketemu. Tuh. Jadi sebenarnya dengan coba-coba, tapi percobaan yang tidak resiko. Ya ya. Tapi kalau ya, ya. yang punya penyakit alergi, penyakit uh, yang lain, nah, lalu vertigo, saya punya pengalaman juga. Saya pernah men menyarankan karena anak buah saya vertigo di kantor. Kalau udah vertigo, aduh, kasihan kayak kayak orang lebih baik mati, kira-kira begitu. Dunia berputar nggak bisa dikendalikan. Nah, Lalu saya tanya kapan-kapan kambuh, oke singkat cerita juga akhirnya saya ngobrol sama dokter, tapi nggak semua dokter juga ngajarin dia, saya nggak tahu kenapa gitu, apa nggak semua dokter tahu gitu. Eh, sering dipicu oleh eh, asupan dari pengawet, artifisial, jadi kayak makanan kaleng, makanan saset-saset, kopi saset, kalau minum kopi, kopi hitam aja, kopi tubruk. Jangan kopi nah, saset yang ada bahan-bahan artifisial, pengawet, bahan pem -pem -pem -pem rasa, rasa buatan. Jadi, jadi ah, ah, hindari yang seperti itu. Nah, saya punya anak buah ini sudah tiga tahun tidak pernah kambuh nih, dan dia senang banget. Dia sekarang mulai olah nafas juga, tapi eh, sejak diet tidak makan yang saset-sasetan, makanan kaleng itu sudah tiga tahun dia sudah kambuh lagi. Iya ya, kopi nah, aja sih Pak yang nggak bisa di yang sasetan itu kalau yang bumbu-bumbu yang sas, apa makanan kaleng sih sudah nggak gitu ya. Cuman kopi lah, three in one. Nah, kalau gak, ganti kopi tubruk. Karena iya, iya, karena iya. saya punya anak buah tuh kambuhnya habis makan habis minum kopi saset Oke. Okay. Apalagi kopi sasetnya dibikin sekarang, udah habis masukin kulkas, udah oh, enggak, langsung enggak, enggak. langsung munyer, dia langsung iya, iya, iya, iya, iya. Sekarang iya. dia ganti kopi item tiga tahun gak kambu lagi. Dulu aduh kalau kambu pasti izin deh, izin nggak masuk kantor. Tadi saya pikir gimana begitu istrinya, nah istrinya masih ada hubungan saudara gitu. Lalu orangnya jadi juga kata, wah gimana tuh vertigo? waduh emang dunia selasa berputar, jalan masih iya. pegangan, waduh. Jadi ya, saya tiga tahun lebih. Iya ya pak. Jadi kalau saya nggak tidur nggak balik kanan sih dia nggak kambuh dan uh, karena apa? Oh, mama saya juga kolesterol tinggi. Jadi dengan pola makan saya seperti ini, terus teman saya yang makannya tuh lebih parah gitu ya pak ya. Contoh Makassar, lah, inilah itulah. Ya, Orang beda-beda bu. Nah, itu. Saya dia, makan ya, nasi karbonya eh gulanya naiknya cepet. Tapi saya sehari lima telur. Saya sehari pagi-pagi makan telur dadar dengan okay. dicampur kelor dan rebus telur empat Jadi sehari itu saya telur lima sa kuning-kuningnya dimakan. Waduh, oh, tapi saya itu tidak masalah. satu, satu aja sehari pasti ada masalah dengan kolesterol. Jadi orang betul. itu beda-beda. Betul, Kalian betul. Kenal medali balas banyak. Oke, cukup ya Bu ya. Baik. Sekarang sinyal Tadi Bu Lucia udah, Bu Mina yang belum yang hand.